Ya, admin tulis aja di sini 31 Bulan 12 2021 Jadi ini nanti 1 tahun ya teman-teman Sekarang 2021 dan besok 2022 like, share, dan subscribe ya Tekan juga tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada Maman ADJ Channel tubes Kali ini admin akan kembali membuat pupuk Dan akan share ke teman-teman semua Dari batu dan bahan-bahan organik lainnya Jadi nanti kita akan buat istana mikroba dan mikrobanya ya Uh, mohon maaf ya bukan membuat mikroba, Tapi kita akan Mengumpulkan beberapa mikroba Terutama dari Rizobium ya teman-teman Jadi kita akan membuat Pupuk fosfat. Nah seperti ini Ini adalah sumber fosfat yang akan kita Buat untuk Mengumpulkan koloni-koloni bakteri Dari rhizobium. Oke teman-teman e, Untuk bahannya dan Perlengkapannya Sudah cukup semua Ini adalah batu Dan ini Untuk menghaluskan batu Dan ada tomat Ada akar Putri malu Nah dimana akar putri malu ini Kaya dengan fosfat ya Di Akarnya terlihat ada bintil-bintil seperti ini. Dan ini bagus untuk dibuat tupuk. Dan itu itu adalah bonggol pisang raja. Bonggol pisang raja juga kaya dengan sumber pospat ya teman-teman. Dan itu juga ada akar serai. Akar serai ini kalau misalkan teman-teman nggak -teman ada akar serai di uh, rumah tep, di sekeliling di tempat teman-teman semua bisa menggunakan akar bambu ya teman-teman. Ini hanya untuk melengkapi saja bakteri Rhizobium yang akan kita koloni di tempat fermentasi. Oke teman-teman. Untuk mikroba yang akan kita gunakan. Admin akan menggunakan mikroba nitrobakter. Dan teman-teman bisa menggunakan mol atau M4 ya teman-teman. Kalau misalkan tidak ada. Mikroba yang seperti ini Dan itu itu adalah bacaman yang mana Itu untuk Merendam Batu nanti setelah dipanaskan Itu terbuat dari eh, Bahan organik yang Asam ya seperti GA3 ya teman-teman Dan ini terbuat juga Dari daun asam ya Daun dan buah asam Oke okay sekarang kita mulai pembuatan pupuk mkp super ya atau pospat super dan juga kalium ya teman-teman Oke teman-teman untuk selanjutnya kita siapkan bacemannya Ukurannya satu banding 3 ya teman-teman yang tiga bagiannya kita gunakan air hujan ya teman-teman ya hindari penggunaan air PDAM atau air yang menggunakan mengandung bahan uh, kapurit ya teman-teman kita gunakan tiga gayung ya satu dua kita tinggal proses memanaskan batu bagaimana kita simpan di sini ya teman-teman supaya lebih dekat ya ke sini kita tinggal proses penyangraian batu ya teman-teman Teman-teman, sekarang batunya sudah mulai matang, sudah terlihat ada warna hitam. Ya, itu ciri-ciri uh, batu yang matang yang sudah bisa kita taruh ke sana. Ya, teman-teman, oh ya, teman-teman, untuk cairan yang ini, teman-teman bisa gunakan bahan lain, ya, teman-teman, seperti. Cuka atau air aki ya teman-teman. Bentuknya seperti ini ya Kita tinggal menunggu sampai uh, asam batu ini dingin ya teman-teman untuk kita proses di proses berikutnya Dicampurkan bersama bahan organik lainnya Ya seperti itu ya teman-teman Kita tinggal tunggu sampai Dingin Oke teman-teman Sekarang asam batunya Sudah jadi ya sudah dingin sebetulnya ini pupuk sudah jadi ini sudah jadi pupuk pospat dan sudah bisa diaplikasikan baik disemprot ataupun dikocorkan di sekitar perakaran ya teman-teman untuk dosisnya gunakan setengah gelas sampai satu gelas per 10 liter air atau kalau menggunakan tangki itu pasnya satu gelas per tangki ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau langsung mengaplikasikan pupuk fosfat ini saring terlebih dahulu menggunakan saringan yang sehalus mungkin ya teman-teman. Oke, kenapa admin akan mencampurkan bahan organik? Jawabannya cuma satu ya teman-teman. Admin pengen pupuk yang kita buat ini menjadi pupuk super ya Yang mana kandungan dari unsur hara pospat itu akan berubah menjadi ortofosfat di tanah Nah untuk memproses dari pospat menjadi ortofosfat kita memerlukan bantuan mikroorganisme atau mikroba ya teman-teman Nah nanti setelah proses fermentasi di sana Kita akan memperoleh koloni-koloni mikroba Dari akar putri malu ini Akar rumput teki, akar serai Dan akar bonggol pisang Juga mikroba yang ada di sini Untuk memproses pupuk pospat menjadi ortopospat yang akan cepat diserap oleh tanaman. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pembuatan pupuk pospat super berikutnya ya teman-teman. Ya, untuk memproses fermentasi. Kunci dari proses fermentasi juga harus ada e, Kalau bahasa kitanya itu makanan ya teman-teman Ada makanan mikroba Nah sebaiknya makanan mikroba itu Menggunakan tetes tebu atau gula merah ya teman-teman Kalau tidak ada gula putih juga tidak masalah ya teman-teman Asal mengandung glukosa atau yang sifatnya manis ya teman-teman Oke, langkah pertama, admin akan iris dulu ini bahasa kitanya, bahasa organiknya ini molase ya, teman-teman. Bisa dicairkan juga, cuma kali ini admin akan membuatnya supaya simple. Kita gabungkan saja di sini untuk proses fermentasinya ya, teman-teman. Ya gulanya sudah Kita tinggal Tumbuk akar-akaran Dan bahan organik lainnya Untuk Supaya lebih cepat ya teman-teman Prosesnya Oke ini akar Pisang Raja ya teman-teman Ini kaya dengan uh, Pospat ya teman-teman Oh ya Uh, untuk proses pembuatan seperti ini Ini tidak Dicuci juga tidak masalah ya Justru kalau dicuci uh, Khawatir mikrobanya akan Hilang ya teman-teman Akan berkurang Nah Jadi kita tidak Dianjurkan untuk mencuci Kita langsung saja Karena tujuan kita untuk uh, Mencari atau memancing Koloni-koloni dari mikroba Yang ada di sekitar perakaran ini ya teman-teman Haluskan ya teman-teman Ya teman-teman, sekarang sudah halus ya, kita tinggal masukkan ke sini, jadi nanti di sini akan kita kumpulkan semua asam batu dan bahan organik lainnya, kita masukkan saja ke sini, oke teman-teman kita tinggal langsung ke bahan yang lainnya ya kita butuh akarnya saja ya teman-teman ini akar serai ya teman-teman daunnya tidak kita gunakan dan ini rumput teki kita juga cuma butuh akarnya ya teman teman Seperti tadi kita haruskan kembali ya teman-teman ya, Ini masih ada sisa Akar putri malu Kita campurkan kembali teman-teman sudah cukup rasanya ya, sudah sepertinya oke teman-teman eh, sudah agak halus ya teman-teman segini saja eh, lalu kita tambahkan yang terakhir yaitu tomat yang mana tomat ini kaya dengan unsur kalium yang lebih aman ya teman-teman Dibanding unsur kalium lainnya, misal e, dari sabut kelapa, ya oke. Selain dari tomat, teman-teman bisa juga menggunakan kulit pisang atau e, kulit buah lainnya yang mudah lapuk, ya teman-teman. Misal, kulit duren, ya kulit rambutan, bisa dimasukkan ke sini, ya teman-teman, untuk menambah unsur kaliumnya. Ya seperti ini organiknya yang akan kita tambahkan dengan asam batu yang sudah kita buat tadi Oke teman-teman sekarang kita tinggal masukkan asam batunya ke bahan organik POC pospat kita nanti Pa, untuk asam batu Itu sebaiknya disaring dulu ya teman-teman Karena kalau Tidak disaring nanti Cosfatnya kembali lagi Ke batu ya Jadi sebaiknya Batu dan airnya dipisahkan saja ya teman-teman Kita tinggal saring teman-teman kalau misalkan teman-teman mau membuat di rumah ini bisa diulang-ulang ya teman-teman ini disangrai lagi dan dimasukkan lagi ke baceman seperti tadi sampai ini habis nah terakhir batu-batu ini bisa teman-teman campurkan dengan pupuk lainnya ya misalkan dengan uh, kue ayam untuk ditabur di perakaran ya teman-teman oke sekarang kita aduk oke teman-teman Terakhir kita tinggal memasukkan mikroba Oke teman-teman untuk mikroba ini Teman-teman bisa ganti dengan yang lain ya Misal teman-teman tidak punya mol sama sekali Bisa dengan air cucian beras Atau M4 atau M21 atau mikroba lainnya ya Oh ya teman-teman bisa juga teman-teman menggunakan eh, yogurt, ya, atau susu Yakult, ya, teman-teman, karena susu Yakult itu ada lactobacillus-nya, ya, teman-teman. Teman-teman, pupuk ini nantinya kalau sudah dipermentasi ini akan menjadi mol ya. Jadi maksudnya mol itu mikroorganisme lokal yang mana nanti ini berfungsi sebagai penyubur tanah atau penyubur tanaman juga sebagai dekomposer ya atau dekomposisi eh, bahan organik jadi nanti kalau teman-teman udah punya ini, teman-teman punya uh, mikroba ya, kalau bahasa petaninya tuh makhluk halus ya. <laughs> Oke teman-teman, sekarang kita tinggal proses fermentasi Ini fungsinya untuk supaya gasnya tidak meledak ya Ini untuk membuang gas Kita isi air dulu Ya sudah cukup ya oke teman-teman sekedar mengingatkan ya sebelum kita fermentasi admin ingatkan kembali nanti setelah pupuknya jadi kalau teman-teman mau aplikasi spray dosisnya 100 ml saja ya karena ini sudah penggabungan pupuk dari yang asam batu dengan yang mikroba atau pupuk hayati nah jadi kira-kira segini saja ya nanti untuk per -tankinya. kalau untuk kocor nanti teman-teman gunakan segini ya atau 200 ml ya kita tinggal masukkan ke dalam wadah ini Oke teman-teman sebaiknya tidak terlalu penuh ya Ya segini saja tinggal kita hubungkan Sebaiknya semakin lama semakin bagus ya, teman-teman. Untuk mengetahui sudah bak, sudah jadi atau belumnya bisa dicek nanti setelah 15 hari. Kalau sudah wangi tape, itu sudah jadi ya artinya. Oke, karena ini gasnya sudah dibuang ke sini. Jadi kita tidak perlu tengok-tengok ya. Yang penting kita tulis aja di sini. Tanggal berapa kita membuatnya ya teman-teman. Jadi, minimal 15 hari untuk proses fermentasi. Ya, admin tulis aja di sini. 31 bulan 12 2021 jadi ini nanti satu tahun ya teman-teman sekarang 2021 dan besok 2022 oke teman-teman sebelum mengakhiri video ini admin ingatkan kembali kepada para petani nusantara dimanapun anda berada teman-teman semua kenapa kita harus menggunakan pupuk pospat karena pospat ini penting untuk tanaman ya teman-teman terutama untuk batang dan Merangsang pembentukan bunga tentunya ya teman-teman Nah untuk rawit hijau yang 2 eh, bulan panen itu Itu seharus sebaiknya umur 21 hari setelah tanam Sudah dikocor atau dispray menggunakan pupuk ini ya Pupuk pospat Atau juga teman-teman kalau mau bikin perkecambahan ya Bisa teman-teman rendam eh, bijinya menggunakan pupuk ini dan juga bisa teman-teman aplikasikan di tanaman persemaian Yang usianya baru 15 hari juga bagus untuk merangsang perakaran ya teman-teman Nah, bagus juga untuk tanaman yang sudah berbunga atau yang sebelum berbunga Nah, menurut pengalaman admin, apabila kita mengkocor atau spray Pupuk ini pada usia 21 hari atau 1 bulan Atau untuk rawit lokal misal untuk usia 2 bulan Itu biasanya pada cabang Y nya itu jadi ya insya Allah ya Jadi kalau menggunakan pupuk pospat di usia sebelum berbunga Pada saat dia berbunga Kadang-kadang kalau kita ada rezeki itu bunganya itu tumbuh double ya seperti itu ya dan rata-rata kalau menggunakan pupuk ini bunga di cabangnya jadi, oke teman-teman. Semoga tanaman teman-teman bagus, baik daunnya, batangnya ataupun buahnya. Semoga petani kita semakin maju, semakin kreatif. Semoga hasil para petani di Indonesia pada umumnya semua pada sukses. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.